Oh iya, apa? Sayang, apa apa? Abang sayang, apa abang? Kakak papa. Papa. papa, itu panggung pada mana? Bukan ini, kakak Mana papa? Kaka. papa mana? <laughs> kakak, kakak kaka. kaka ah, ya. mana? Mana kakaknya? Kakak, kakak Gimana kakak tadi? Iya, iya, Mana kakaknya ini mana? Mata genitnya mana kakak? Live terbaru Abang L lar tentunya di malam hari ini ada yang seneng guys dipanggil kakak sama abang sehingga ya kedip kedip mata genit gitu ya bahagianya abang udah pinter memanggil kakak wah itu diajari oleh si Yuri. wah itu abang deket banget cepet nangkep si abang bikin Ontinya jadi ya bahagia banget, guys. Mantap. Yang mantapnya Mantap. Mantapnya Mantap. Ini tendang nih, goal. Senang, mana senang. senang oh. Goal, satu, dua, ah tiga, empat, lima. Namanya mana? Senang muncul. Sudah main bola nih. Oh, sekarang main bola. Baik. Oh. Oh, Bagaimana, kan, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuuan mereka berdua. Yang so, selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.